Selamat datang di Warag Official Hari ini, kali ini, kita akan bikin Wedang plus Jai Kencur Jeruk dan kawan-kawan Ini dia bahan-bahannya Bagi warga Solo, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya Karena ini ada hampir di setiap hit, angkringan atau wedangan ciloro telu Warek tenan Bagi teman-teman luar kota yang mau berkunjung ke Solo ini bisa jadi alternatif ya musim hujan kayak gini nongkrong teh di hek, angkringan atau wedangan yang menyediakan minuman jahe ini ya Jahe dan gencor yang sudah dicuci bersih digeprek ya Terus, kemudian ini kita lihat: masukkan air satu setengah cangkir, ya. Nah, masukkan jahenya, kencurnya juga, masukkan juga cengkehnya. Ini menambah cita rasa juga, ya. sebagai pemanisnya karena ini wedang kan harus manis ya masukkan gula aren atau gula kelapa juga bisa semua bahan-bahan kita rebus sampai mendidih ya dan langsung agak lama sih memang ini karena tadi airnya kan satu setengah cangkir atau satu setengah gelas dan ini nanti kita susutkan uapkan sampai satu cangkir ya sehingga nanti jahe, cengkeh, kencurnya itu keluar rasanya dan menyatu dalam air atau wedangnya nanti pedesnya jahe, aroma kencurnya, terus kemudian aroma cengkehnya bisa bayangin ya, kalau penyuka wedang ini pasti nikmat sekali Sambil menunggu airnya nyusut, ya wedang JKC ini memang lebih cocok diminum waktu cuaca dingin, hujan atau musim hujan ini sangat cocok sekali dan bisa menjadi penghangat tubuh. Jahe sendiri kan bisa melancarkan peredaran darah dan sebagainya ya. Dan yang pasti ini adalah minuman sehat. Kalau di Jawa yang terkenal dengan resep jamunya, ya, ini bisa jadi obat anti masuk angin, ya. Kalau kita badannya gerges-gerges, kurang enak badan, meriang, mau flu, mau batuk dan sebagainya, biasanya warga Solo dan sekitarnya bikin ini sendiri atau beli di angkringan dihe, ya, untuk pencegahan awal pengobatan awal penyakit masuk angin kembali ke panci airnya sudah menyusut ya ini perkiraan ya sudah satu cangkir lah ya kita bisa matikan api Oh kita lihat warnanya ini seindah jika teman-teman semua juga ikut subscribe komen like di channel ini ya <laughs> Oke, lanjut. Oh, kita tuangkan dalam kondisi panas gini ya. Panas pedas, mantap ini. Oh iya, ampasnya ini ikut dimasukkan ke dalam cangkir ya, artinya tidak disaring karena ini masih bisa memberikan rasa sih waktu sambil diminum panas-panas seperti ini. Lanjut, kita kasih. Jeruk nipis, jeruk nipisnya dikecurutkan saja ya, agar rasa kecut atau asamnya itu bisa fresh dan jadi. Ya samping minuman ini menyehatkan, tentunya kan kita mencari nikmat di lidahnya ya. Dan jika ini dilakukan, maka wow, kebayang ini diminum sambil ngobrol sama temen-temen di angkringan di atau diwedangan, atau bisa juga di rumah, bisa jadi sama keluarga ya, ngobrol sambil minum hal-hal yang sehat, tambahkan juga madu, ya, biar memang paket komplit ini sangat menyehatkan dan recommended banget, untuk teman-teman semuanya bikin di rumah JKC-nya sudah jadi, saatnya Anda subscribe, like, dan komen, dan saya saatnya undur diri, terima kasih supportnya, sekali lagi terima kasih matur luun.